Halo teman-teman Mantap Lihat Balik lagi bersama Mang Asep, ya teman-teman Lihat banyak mainan Wadidaw Weleh-weleh teman-teman Mantap sekali Seperti biasa Kita akan mengangkut mainan teman-teman Bantu Mang Asep, Mengangkut mainannya ya teman-teman Wadidaw Lihat seru sekali teman-teman banyak mainan hmm, Oke okay, kita langsung saja ya teman-teman markimol Mari kita mulai teman-teman wadidaw eh, kita mulai dari sini dulu teman-teman dari mana ya ya dari sini dulu teman-teman mantap Wadidau, lihat lihat teman-teman Wow, merah menyala teman-teman Ada mobil McQueen teman-teman Wadidaw, ini mobil balap yang ada di kartun itu ya teman-teman Cepat sekali ini larinya Wadidaw, langsung kita simpan Mantap Wadidaw Kita menemukan Apa ini, bebek teman-teman Wadidaw Mantap, dia bisa berenang di air ya teman-teman Wah mantap sekali Kita simpan teman-teman wah, wah lihat teman-teman Ada hero mobil legend teman-teman Ini Kak Dita Wadidaw Mantap Kita langsung simpan saja Wadidaw Mantap sekali Wah lihat teman-teman Ada mobil Molen teman-teman Ini kita sering lihat di proyek ya teman-teman Mantap kita langsung simpan saja Wadidaw Mantap betul Nah Kalau truk Canter ini Banyak sekali di jalan teman-teman Wadidaw Dia pakai solar teman-teman Mantap Kita langsung simpan saja Wadidaw mantap Nah kalau ini Truk derek teman-teman Mantap Biasanya yang trouble di tol Truk ini langsung nih teman-teman Membantu Mantap betul Wadidaw Kita langsung angkut saja Mantap teman-teman Wah Kalau ini spesialis tambang pasir teman-teman Mobil beko Wadidaw Kobelco. Oke Kita langsung simpan saja di sini kita tumpuk saja teman-teman Mantap Satu truk sudah terisi Mari kita isi truk yang lainnya teman-teman Bantu mengasap ya teman-teman Wadidaw Oke Kita lanjut yang ini teman-teman Wow Ini Bodoser teman-teman Mantap Wadidaw Ini juga sering terlihat di Petambang ya teman-teman Mantap Oke kita langsung simpan saja teman-teman Wadidaw Mantap sekali Kita menemukan truk penghancur batu Teman-teman mobil penghancur batu Wadidaw warna merah Keren sekali Mantap kita langsung angkut saja Mantap betul Wah, wow, lagi-lagi kita menemukan toko kartun McQueen, teman-teman Yang ini mobil Derek McQueen Wadidaw Mantap, kita langsung angkut saja Mantap Wah, wow, lihat teman-teman Yang ini t teman-teman Wadidaw, keren sekali Mantap Kita angkut saja Wah, wow, warnanya mirip-mirip ya, teman-teman Mantap Wah, lihat Yang ini mobil formula 1, teman-teman Mobil balap paling cepat Wah, didaw. kita kalau ingin melihat ini di sirkuit ya teman-teman Mantap Oke, kita simpan saja Mantap sekali Wah, lihat Ada bulldozer Budoser eskapator teman-teman Kobelko warna kuning Mantap Kita langsung angkut saja Wow Keren mantap oke okay. Kita lanjut yang ini teman-teman Yang ini Mobil Tayo teman Bus Tayo Warna biru mantap sekali Hei Tayo pokoknya teman-teman Mantap oke okay. Kita simpan gua Wadidaw lihat Wah wow, yang ini Mobil pusok teman-teman Dam truknya Wow, lihat keren sekali Wadidaw Apakah kalian punya seperti ini Mantap oke Kita simpan saja Wah mantap betul Oke kita angkut Yang lainnya teman-teman Jangan kemana-mana dulu Bantu mengasep ya teman-teman Mantap Oke kita naikkan yang ini kalau yang ini salender teman-teman Mantap Mantap betul Oke kita langsung angkut saja Wadidaw Lihat yang warna hijau ini Mobil apa teman-teman Iya betul sekali Yang ini buat Membersihkan jalan yang terkena salju ya teman-teman Mantap Wadidaw Kita langsung angkut saja Mantap teman-teman Nah kalau yang ini Pasti eh, Banyak di pabrik teman-teman Wadidaw Yang ini mobil forklift teman-teman Buat angkut barang Angkat-angkat ya teman-teman Wadidaw Keren sekali Ayo kita simpan Mantap Wadidaw lihat Ada kereta cepat Jepang teman Wadidaw Singkazen teman-teman Mantap Oke, okay. kita langsung simpan saja Wah, ininya tutup dulu ya Takutnya nanti uh, Bocor teman-teman, mantap Oke okay. Nah, lihat Ada bustayo yang kecil Teman-teman, warna biru Mantap sekali, ayo kita simpan Mantap Wah, lihat teman-teman Ini ikan hiu teman-teman Predator laut Seram sekali teman-teman Mantap Oke kita langsung angkut saja Wadidaw Wah yang ini Ikan apa teman-teman Yang ini ikan badut teman-teman Si Elmo Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw Keren Wow Lihat Yang ini matanya besar sekali ya ikan dori teman-teman tanpa lama-lama kita langsung angkut saja ya teman-teman waridaw mantap dan yang ini ikan pari teman-teman warna biru toto toto toto warna putih keren sekali mantap kita simpan wadidaw mantap lihat ada 3 truk yang sudah penuh teman-teman Mari angkut yang lainnya teman-teman Bantu Mang Asep ya Mantap, oke Kita ambil yang ini dulu teman-teman Wow, lihat Ada kereta Thomas Warna merah Tutut, pokoknya di teman-teman Mantap, tutut, tutut Wadidaw Oke, kita simpan teman-teman Nah, kalau yang ini Ada mobil truk juga ya teman-teman Wester, teman-teman mantap. Yang ini eh uh, baknya belum terpasang, teman-teman. Mari kita angkut saja. Wadidau, mantap sekali. Oke. Nah, teman-teman, yang ini jangan salah sebut lagi, teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran. Wadidau, keren sekali. Mobil rescue, teman-teman, mantap. Oke. Kita angkut saja Wadidaw Lihat Yang ini mobil polisi teman-teman Lihat keren sekali Wadidaw Sering patroli ya teman-teman Mengamankan jalur di jalan Mantap betul Wadidaw Keren Oke Kita ambil yang warna kuning teman-teman wah yang ini lucu sekali teman teman yang ini mobil beko build up teman teman mantap oke kita simpan saja wadidaw lihat ini uwe uwe teman teman mobil ambulan wah keren sekali yang ini warnanya aping ya teman teman wadidaw kita langsung angkut saja mantap teman teman lihat truknya sudah penuh ya teman-teman ada 4 truk teman-teman yang sudah penuh Wadidl. videonya sampai sini dulu ya teman-teman kita lanjut upload besok ya teman-teman jangan lupa lihat video selanjutnya teman-teman mantap terima kasih sudah menonton goodbye teman-teman